Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, pada sore hari ini kita akan memberikan pakan ikan gurami ini yang sudah persiapan panen cuma ini harga di tahun ini 2021 harga ikan gurami turun drastis dari harga pasaran sebelumnya dan nah, tadi sudah saya siapkan segini untuk ukuran pakannya. jadi untuk pemberian pakannya kita tetap dua kali pagi dan sore hari jadi satu hari nanti 4 ember ini. Jadi pagi 2 ember, nanti sore juga dua ember ini. Takarannya segini. Ini kita menggunakan min 2 ini. Kita menggunakan min 2 sampai panen. Ini sudah hampir kurang lebih sekitar 100 sak ini. 98 sak lah. Ini dua hari lagi sudah 100 sak Ini, ini sudah persiapan panen cuma belum di panen karena memang harganya memang turun. Untuk luas kolamnya sendiri, ini luasnya 7 x dua meter. Untuk jumlah ikannya, dulu ini saya tebar tuh tiga ekor. Ini sudah persiapan panen. Kita tahu nanti dia kapan kapan untuk ukuran ikannya ini sudah setengah kilo setengah kilo lebih paling kecil setengah kilo ini ini pemirin bakalnya kita keliling seperti keliling sampai sini Harga kurangi di tahun 2021 Karena efek Corona Ini harganya turun Banyak Yang biasanya harga di atas 30000 Sekarang di bawah 30000 Jadi itu Nah Ya, untuk teknik budidaya ikan gurami sendiri, sebenarnya itu tidak tidak sulit. Yang penting, seperti ketersediaan airnya ini tercukupi. Kalau masalah pemberian pakan, kita memberi pakannya satu, itu dua kali pagi dan sore hari. Ini yang sudah besar, ini memang sudah mau dipanen. Ini satu minggu, minggu lagi sudah bisa dipanen. di sini sementara masih punya tiga kolam ukuran 7 kali 23 puluh meter yang di sini kalau yang di ujung sana itu ukuran jumbo itu itu 30 puluh meter yang di ujung sana. dan masa budidaya ikannya sendiri untuk gurami itu kita butuh waktu 10 bulan dari tebar ukuran bibit itu sampai panen ukuran setengah kiloan ini ini kita butuh waktu kurang lebih 10 bulan jadi memang butuh waktu yang lama memang usianya gurami untuk panen itu segitu yang di tengah ini masih ukuran kecil yang sebelahnya nanti juga masih kecil lagi soalnya kan memang kita buat tahapan ini memang sudah persiapan panen untuk kedepannya kita buat kolam lagi nanti di sebelah ujungnya sini, di sana juga. nanti penambahan kurang lebih ini harus saya hitung ada sekitar 12 kolam nanti untuk tahun ini nanti penambahannya. ya mungkin untuk teman-teman bisa sharing atau sekedar ngopi di rumah saya silahkan datang kita bisa sharing bareng sambat bareng soal teknik budidaya ikan gurami yang mana gurami pada tahun 2021 sekarang harganya memang benar-benar ini dan anjlok dan terus drastis tapi kita untuk petani ikan sendiri tetap optimis dan tetap semangat malah kita nanti akan nambah kolam lagi dan saya tunggu kedatangannya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh